Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang Aku sampaikan kepada teman-teman semua Di channel Binatang Pintar Hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk berdoa Supaya masjid yang ada di sekitar kita menjadi ramai Biar ya, masyarakat semua kenal untuk datang ke masjid. Inilah tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walihim taruh. Alih gentar rabbi ya Ya Rabbi bi ya Assalamualaikum